Jangan lupa tuan-tuan tujuan apa-apa. Saya segera dulu nak no, ya, bui. Kalau nak leh, animasi kita host serunya. Di nasihat mak. Ah, tak aku gi, aku gi, aku gi dia. Ay, nyanyi sebagai eh, lelup saja. Ah, buke abemak tak kasih. Buket abemak tak saye. Tapi abang makna mikir Takut sesakamu dia Malah turut perangan lobbing Malah turut perangan sete Takutnya kata dore Basta sama ni juak ore Pengasuh abang sama? Weh Maggie bapak pula pengasuh tahu demo suruh memang mari. Siapa dia suruh kamu mari pula sama? Amoi dia tengah serapuk guru. Amoi kau dah tom Dewi. No, mama lu muka kepada dia. Maggie dia kau di dalam negeri Ratu Puyuh Perangi. Bukit di dalam negeri kita Kuala Dua pengasuh sama. Kau cari mana? Kau Mari mana? Maggie maki. hamung. Dia juga mahu buat istri. Itu yang terima orang. Isteri dia mengasuh. Beci sekalipun. Tak baik sekalipun dia jadi istri bini ini. Tak ada hati-hati kena buat sama rata. Lepas itu, panah-panah orang dengan saya. Dia juga mahu tinggal Tuan Menteri Cidewi. Itu dia. Dia juga tinggal Tuan Menteri Cidewi. Oh, tinggal, nanti ingat, tadi kak dedomo semua, sungguh nyopuh aja gua dedomo, bukain tinggal lagu gitu, abis sama. Oh, tinggal gua dong. Siapa dia ya? yo dengan saya, dia sama segat istri muda mo tuan petri mayumahora. Oh, isu segat om tuan mayumahora, benar abis sama. Batu? Amotasi dia tak ada tak ada baik yang dia tu ah kita main tu tak kita tu kita tak bini. Hok punya ngabai, tu belum pada suka kita. Iko dia nak ikut mana belum pada kita. Lebat tu apa mak? Oh, nanti kita buhok kubang, buhok kubang. Tali cikah, tali cikah. Tuan teri ciriwi, ciriwi tak boleh cikah. muda tali, isteri muda tali cikah. Tak boleh cikah, tak boleh. Kalau tu aku cikah dengan tadat saloni zalis mana. Lebat tu tak boleh. Tali buaya, taman teri tali buaya. Sebab ...10 tengok tu tu dua tu, tu, tu, tu ratu punya perangi pulak baik tu aku baiklah kemano beka kigolan natu bangun tu pagi tak mahal tu semua hoge tegak tu tuo tu, tu lagi natu bangun ke sebelah mentaka tu tu batuk lah dua batuk ano mau oh, tu tuo bangun pukul lima pagi tujuh pagi lepas pagi nak kum natu kus berdah selang lagi Lepas tu batuk atau tuonyo Baduk lagu mano tetua baduk uh, nah tu aku nak hati dua kata tetua kata gitu hmm kalau dia nah tu tok bang nah tu tok bang lagi tetua baduk nah tu punoh lomba benarlah tunggu masa lah tunggu masa gu anu be mak sikik pia tak so kecep no tu be mak saleh tu han betri manya morah bini tu aku ratu buya peranggi tu tetua tu aku si lewi bini tu aku juga Ragu mana kamu saku, wajah saya tu cica, tuam tri, main mora, bermak ta saku. Betul lah bema, kamu tak saku tak saku. Betul betul topak, tunggu tak saku. Songgoh, ambil duit bema lima puluh hial minaik kedah. Mai mai, dia bukan hidup cedik mana boleh tak leh saki ada saya lima puluh ringgit 50 puluh ringgit lima ringgit. Dia nak guano saya ni gawai hidup apa dia? Kenapa dia sangat manis dengan keju sama? Kenapa anu, uh, tu ikut makan sesama tak adil apa Tak adil, Kenapa? Apa? Anu. Dia ini pun? Bu. Bukan sama dengan aku, dia gajah. Kenapa dia memang duit-duit? Kenapa? Tobak, duit tak ada ni, tak adil. Saya benci lah macam tu. Jangan kajet aku tu semua, aku dukai. Kita tengok samak. Lantunya samak mari. Samak mari. Samak mari. Biar ya, mak kecep hidup dia. Ya. Abang Mak! Haa. Ah, tengok ni. Ni ni ni ni ni ni ni ni duit lima puluh ringgit. Abang Mak ambil kat mana duit ni? Sahi! Dogah! Kejap lah aku tu. Mau tanya yo, dia. Gwana duit tak ada. Hei Abang Mak! Tuan ikut sama weh peti kat Abang Mak! Weh kat Dok gua no amur wi nepak bewi ruwi nan nebe ma wirui ini tak adil ni. Mu mm, tak kena lagu. Nasiah tak kena ke tepak. Nasiah tak kena lagunya mu Indio, tau dio tau tok ke kita, raja kita bo, tak ado terti kecek. Nyoko dio tengok aku. Ni ni ni ni. Hmm, kalau semna kalau kira, kalau pikir ududuh, tak kena semoti aku. Kecet ada adak ngerti, aku nasihat pulak, nasihat gitu Ikut dia, bini dia Bini dia pulak, dia nikah, eh jadi bini Kalau tak nikah, tak jadi bini Kecik ke aku tunggu dia Abek mager jual sama Abek, iyo bener adik tuan petri, Mayamora, dopak poh Abek sepak pukus saukerlah so, juga orang perempuan ya giptino tu, orang mana Abek mau tak kena, Abek malunya adik kepada kes orang perempuan ya gilo, tak tahulah lah keturunan makin luar saya kepada adik tuan petri, Mayamora dia kata Abek ni suami dia, adik hot tulah juga Abek mugi, Abek malu, Abek sepak, Abek nenek, Abek teraje abe mengajar kamu abe adiknya tahu lah juga dan nama gapo gue punya aku abe suami dia kata dia nama tuam Menteri dewi, abe tak ada doh istrinya lain kepada kerega adik Tua terima mayumurah buah hati tak sok kasih saya abe sampai mati adik oh gitu jadi abe nih mulai tu, abe mulai selaku demikian abe malu adik apo abeh bagi belo pi adik gi dia nak tengok muka taru mano dengan suami ore dia juga suami dia selolah adik abeh siroh para keri adik buruk baik macam mana putih meger pi adik pergi abeh hei sok ore tua cerita gila siapa nama mu ni tululah jugak dia ambo ambo bini ore istrinya Isteri dapat dia? aku tak tahu. Mau layak katakan aku? Istri lah juga abes kamu. Oh, kamu si tu suamimu, suami ambo. Jadi kamu si tu lakimu, tu laki ambo. Nih rasa. Aduh, sakitnya. Siela juga pada kerja ambo. Ambo istri bini org okay? ye, pasti mukaku tak malu, mukaku jahat. Idak lupa, jauh hidup kena bodoh. Aku nak layak kamu. Seramu-seramu tu pun kata lelaki suami mumu Dia lagi kak suami aku Pasal tak reti Tepik! Wih! Sakitnya pengasuh Ni aku nak ajar pasal orang yang jahat Orang yang Aku nak jauh leh buat nak buat tahu Hai, jangan main Ano program beragama gajah cucu, si ramara. Coba kaca khawatir, ramara. Mada titip aiba kau bahasa weh. Apalah terjadi di aku. soge? pergi menyocok, kekane perikan memenyocok. Egi dengan setop mana pentingnya. Siapa sahabat kita? Bapak dan kau aku. Hai, hai, hai, siapa punya buku aku? soge. hai, hai, hai. Aku tutulah juga aku. Gak so, hai, hai. pada kau keluar kau, para karyaku. Aku malu aku aku malu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu aku aku aku tahu tahu aku tahu aku aku aku tahu aku pada aku aku